Hello, selamat datang di Taman Curhat. Kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. There ain't nothing you can do about what's going happen to you. You can't stop life from happening. You can do something about it. Life is 10% what happened to you, is 90% what you do about it. You got to stop tripping. Every time something happened to you, like it's the end of the world, it ain't. Just change your mindset. If you change your attitude, you change your altitude. Oke, okay guys, uh, ini buat gue video yang menarik banget ya, karena disini pada dasarnya doi minta kita buat change our attitude. Gitu. Apa itu attitude ada di video gue yang lain Coba deh kamu bisa searching di youtube channel aku Dan kamu bisa cari di situ apa itu attitude Seenggaknya yang bisa aku bilang attitude itu adalah sikap Sikap, kalau misalnya kita artikan lagi kecenderungan kita Terhadap sesuatu itu, oke, kita coba dengerin lagi sambil kita bedah, ya. Maksudnya, do ini apa nih? Nggak mm, ada yang bisa kamu lakuin. terhadap apa yang bakal terjadi di hidup kamu, you can't... kamu gak bisa memberhentikan kehidupan kita situ, kamu gak bisa memberhentikan kehidupan kamu. Stop life from you can't... Tapi kamu bisa melakukan sesuatu tentang itu, kamu bisa ngelakuin sesuatu di hidup kamu. And do something about it. Life is. 10... Hidup adalah 10% tentang apa yang terjadi sama kamu to you is 90%. Dan 90% gimana cara kamu menyikapinya got... Kamu harus berhenti pusingin stop every Setiap kali ada sesuatu yang datang atau kamu dihampiri sesuatu sama hidup gitu. I'm something happened to you, like the... Dan kamu menganggap bahwa itu adalah akhir dari dunia. The end of the world. It ain't... Itu bukan. Jadi, just change your mindset. Coba ubah mindsetnya. If you change your kalau misalnya kamu bisa mengubah attitude kamu atau sikap kamu, attitude, you change your attitude. Kamu bisa mengubah ketinggian kamu, or maybe kamu bisa mengubah kehidupan kamu biar nggak stuck terus di situ. Menarik banget sih, karena gini ngobrolin soal attitude dan ini ya, aku bisa bilang attitude adalah sikap terhadap kecenderungan sesuatu, dan di sini juga dibahas tentang mindset. Mindset yang aku pahami adalah seperangkat. Keyakinan yang kamu anggap benar-benar dan jadi pijakan, dan jadi pijakan ketika kamu berperilaku. gitu, or mungkin kalau misalnya tambahin lagi pengetahuan aku dikit, eh, di sini life is all about how you define it. itu, apa arti kehidupan buat kamu? Arti kehidupan, ya itulah kehidupan kamu gitu. Jadi, ketika kita ngobrolin attitude atau sikap, di belakangnya tuh ada gitu loh. Attitude, kita bahas dari attitude ke mindset terus ke sini ya. Attitude, itu terbentuk dari belief. Belief terbentuk dari knowledge, gitu. Jadi kalau kamu mau ubah attitude, yang harus kamu ubah adalah belief, gitu. Ubah attitude, maka diubah. Sorry sorry, aduh kegedean lagi. Hmm, yang lebih kecil. Attitude, ubah attitude, maka diubah diubah, itu belief-nya Dan kalau mau ubah belief, maka yang diubah adalah knowledge-nya Jadi mulai dari pengetahuan kamu, ubah pengetahuan kamu Oke, okay, ubah pengetahuan kamu, maka attitude akan berubah dengan sendirinya Begitupun mindset. Mindset ini adalah seperangkat keyakinan. Keyakinan ini bisa masuk di sini. Keyakinan. Keyakinan itu levelnya di belief. Yang kamu anggap benar dan jadi pijakan ketika kamu berperilaku. Maka basically sama gitu loh. Jadi attitude nanti ngubah ke mindset gitu ya. Belief, belief, belief, belief, belief, belief banyak jadi attitude. Belief, belief, belief, belief, belief banyak jadi... Mindset Yang nanti basicnya adalah knowledge gitu Kita ambil contoh Dengan ngambil yang ini nih misalnya konteksnya oke okay. Nah e, kalau misalnya nih kamu anggap bahwa hidup itu sulit Itu sulit dan hidup itu mudah Oke okay. Aku bisa jelasin di sini misalnya uh, Kita ganti warna jadi hijau Biar beda Nah Hidup itu sulit dan hidup itu mudah Ini adalah sebuah attitude Yang terdiri dari beberapa mindset Yang mendefinisikan arti hidup kamu Dan kamu punya pengetahuan Gitu ya Kamu punya pengetahuan kalau Hidup itu sulit atau kamu punya pengetahuan kalau hidup itu mudah Nah ini bisa ketuker Gitu Kalau misalnya pada satu titik Ke si definisinya ini juga berubah gitu Si definisi atau informasi yang ada di dalam ininya tuh juga berubah gitu Misalnya Gini deh aku ambil contoh Misalnya gini Hidup itu sulit gitu ya Itu sulit Dan hidup itu mudah Nah hidup itu sulit karena harus harus punya uang misalnya Harus punya uang Terus masalah datang terus masalah datang terus, nggak dapat solusi, solu, nggak dapat, nggak ada solusi gitu ya, nggak ada solusi hidup, hidup misalnya, nah, hidup itu mudah karena ya tinggal jalanin aja misalnya, jalanin aja terus misalnya hidup itu mudah karena rezeki sudah diatur misalnya. Terus hidup itu mudah, karena misalnya eh, kamu mampu melalui masalah. Gitu, nah si ini adalah informasi-informasinya nih. Si ini, ini, dan ini adalah informasi yang bilang kalau. Hidup itu sulit. Kesimpulan akhirnya adalah hidup itu sulit. Tapi ketika tiga informasi ini disatuin, maka hidup itu mudah gitu. One day kamu menemukan sebuah insight bahwa ternyata ada hal yang memang lebih powerful dari hidup harus punya uang. Ternyata masalah ini ternyata hidup ini bisa dengan mudah kita cari uang gitu. Ternyata Masalah datang terus tapi kita kuat dan mampu melaluinya gitu Nggak ada solusi hidup ini berubah karena setiap kali kamu melangkah kamu dapat solusi Nah hidup itu sulit bisa berubah jadi hidup itu mudah Gitu di sini Oke kebayang Dan begitu pun sebaliknya Kalau misalnya udah tinggal dijalanin aja tapi ternyata stuck Terus misal rezeki udah diatur tapi nggak dapat-dapat rezekinya Terus mampu melalui masalah tapi kebanyakan nggak bisa dilalui masalahnya Makanya berubah dari yang asalnya hidup muda jadi hidup itu susah Nah itu possible guys Jadi pada akhirnya kalau kamu mau ngeganti attitude Kalau kamu mau ganti mindset Kalau kamu mau ganti definisi hidup kamu Maka yang harus diubah adalah Atau yang harus diotak atik atau yang harus ditambahin adalah Pengetahuan kamu Mulai dari ubah pengetahuannya Nanti semuanya bakal berubah dengan sendirinya Cobain deh, thank you guys for watching dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya.